kesempatan minggu pagi ini, kita mencoba untuk memasak rendang. Untuk bumbu-bumbu rendang, di sini ada berambang, kurang lebih 25 butir, bawang 25 butir, kemudian kemiri 10 butir, cabai secukupnya. Kemudian kita ada bumbu-bumbu rempah-rempah, di sini ada kapulaga, ada cengkih, kemudian manis jangan, bunga lawang, asam jawa, kemudian juga tumbar selain itu ada bumbu-bumbu yang lain yaitu daun kunyit, daun salam, daun jeruk purut kemudian jeruk nipis ditambah dengan jahe, laos, cengkeh, serai kemudian kunir untuk penyedap kita ada saldo sapi, kemudian gula jawa, gula putih, dan merica. Sambil menunggu, kita coba terlebih dahulu adalah mensangrai kelapa. Kelapa disangrai terlebih dahulu, kita lihat. Kelapa satu butir, kita sangrai. Dan sambil kita mensangrai kelapa tersebut, terlebih dahulu Ulak. yang diulek di sini adalah tumbar. Tumbar kita ulek supaya aromanya lebih sedap. Ini yang kita siapkan. Daging kurang lebih dua puluh kilogram. Bumbu-bumbu yang kita. Sampai halus. Daging sate dipilih yang baik yaitu adalah daging tiga. Bisa dipotong potong bergeran, bisa dipotong potong kotak sesuai dengan selera. bunyi kurang lebih ada lima ada Right? Yeah. bawang, brambang dan juga lombok. Jadi kita blender ya. Kurang lebih bawang dan brambang masing-masing 25. Buah halus Sampai, bawang merambang dan lombok kita blender, tapi sebelumnya kita potong-potong ya, yang memudahkan untuk proses blender. sebelum dipender tambahkan air secukupnya Pendekar juga minyak, dan lalu kita menggunakan minyak sayur. Hai, hai, hai, kita blend. kalau untuk lombor, sesuai dengan keinginan. ini ya dengan api yang kecil Minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah diulek tadi sampai terlalu harum. kemudian kita tunggu sampai dengan ke harum supaya menghilangkan aroma kunyit untuk masakan padang kita perbanyak ya jai karena jahe ini lagi fungsinya murai kadar kolesterol dan Laos pun juga kita kempet Setelah berbalut halus, lombok bawang berambang yang tadi kita blender dimasukkan. bumbu-bumbu hai, hai, hai, yang sudah kita ke dan kalau ada ditambah dengan daun kunyit. Nah, ini daun kunyit ya. Iya ada yang santan kental dan kemudian juga santan yang cukup kental. Untuk yang pertama kita yang santan yang santan kental yang kita masukkan. Ya, kita masukkan untuk dua setengah kilogram. Ya untuk dua setengah kilogram daging kita membutuhkan membutuhkan selaput tiga butir untuk kita ambil santannya dan satu butir yang kita sangrai cukup dengan api kecil saja. Kemudian kita masukkan yang berikutnya ada kayu manis, kemudian cengkeh, kapulaga jika suka, dan daun naon. Untuk gula dan garam terakhir ya supaya daging tidak keras. kita masukkan daging yang sudah dipotong-potong ke dalam wajan. tunggu sampai dengan merasuk habis ini penampakan daging yang sudah dimasukkan di dalam bumbu dan santan untuk yang pertama setelah satu setengah jam ikan saatnya kita tambahkan bumbu-bumbu sebagai berikut gula jawa kemudian gula pasir kemudian merica dan kaldu sapi untuk garam terakhir ya agar daging rendang bisa enger. dan ditambahkan dengan santan kental biarkan nanti sampai dengan airnya berkurang baru kita tambahkan berupa kelapa yang sudah disangrai dan sudah dipulek halus. Inilah saatnya di pada posisi kaliu dulu bagi dan kita tambahkan dengan kelapa yang sudah disangrai dan diubat halus sampai dengan kuah minyaknya terus kita aduk-aduk sampai dengan merata hmm aromanya harum ini Dari proses yang pertama pada saat kita memasukkan santan ke kedua itu lebih terlumbar besar, terus satu dengan bau Untuk proses sampai dengan mengental, lebih nanti butuhkan waktu yang lebih satu setengah sampai jam. Oke, kita masukkan daun secukupnya karena tadi sudah ada loli bro sapi. Kita masukkan daun. Ini ibu-ibu rendang -ibu, sudah jadi. Kita sajikan bersama dengan daun ketela, tomat merah, tomat hijau, kemudian timun dan sambal. Selamat menikmati dan silakan mencoba. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.